Kembali lagi bersama saya di Raka Kuliner official dan di Sebaran ketiga. Dan Minaraijin, Walfaijin, mohon maaf saya sudah dan kali ini saya berada di Kiawi Bogor. Dan ini adalah tempat yang paling rekomendasi buat selalu pada dan selamat bergabung kalian yang baru di berkunjung di channel saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman dan media kalian. Okay, okay. see you soon. Too. Bye. Bye. Ya, boleh kakak ibu dulu support, support, support, kira -kira, nah, di eksport dan ah. tiket pantung ada rumah ini coba terbaik <tuh>, banget loh guys. Nah. Uh. tuh. kalau ikan ya, guys. Wow. Nih. <laughs> dan mum baru mau bagus buat foto OTD Instagram mau ya mau pada nontok di situ guys ibu-ibu si Oke okay, guys testing terus, bye. Tuh guys bagus banget tuh buah santingnya kan, dapur renang tuh. Ak 6. Sera, Sera. labirin. Oh kirin tuh jangan sampai tersesat ya guys jalannya emang begini sih tapi Maybe... biasa aja yuk kita cari jalan-jalannya semoga bisa tertemu bisa jalan keluarga guys Wow, muter-muter guys di ruang labirin. Jangan okay, ya, so, okay. bisa. Ya. Nah, <laughs> <get> Tidak <to be. laughs> <laughs> Mirjan Ari, nah. akhirnya ketemu juga, buat. kita muter-muter dahulu tapi gue gak tau ya ini mana jerry jerry blossom kalau gak tau sih kalau gak tau sih wow, tuh gunung gede parang lo no, guys gede banget ya Masya Allah pemenangannya terbaik Allah ini sekali Gila sih, tapi dilarang parkir di sini guys Vila-vila ya Autor-otor listrik Non-organic Non-organic Tentang, tentang, tentang ini mana en bisa sih saya feeling guys masalah liburan lebaran Idul Fitri Wow tangganya keren juga ya Aduh kita kemana nih Wow <coughs> Oh budget square oh, square pen Oh, patung pulok oh, nih apa sih guys <coughs> lu tahu kan si Oh, ini kayak tolongan rumput ya guys tolongan yang girasi dan marah Oke turunan kayak rumah caci ya guys Kalau kalau mau ke puncak kan saya macet jadi yang puncak dua saja guys. dan kem apa ini ini kulkas kanan dan minuman ya guys tuh ada sosial medianya tertera banget ya guys Tune terus dan enjoy the video mana ini guys udah widi pembongkar mini guys keren juga ya tempatnya alas kaki harap dilepas wow ada perkuda juga loh luas juga ya kawasannya guys ke Guys, arah situ, si si Ampera yang ada di Sumatera Selatan Palembang tuh Kalau oh, semakin siang semakin kondusifnya. Semei lancar Ini pada antara tanggal 3 Pensif Pes banget ya guys Guys. Nih, Pak pakai tripod. Tuh, guys. Sungguh pemandangannya, masya allah, terima allah. rasa <tuh tuh> di puncak-puncak ya, guys emang puncak dua sih Neng, tuh, tuh guys ini mah kiai mau yang karas kabumi tuh gunung salak tuh kelihatan banget ya bagus banget gambar Padahal cuma 3,3 lo guys tuh bisa, bisa, bisa, bisa. banget guys bentar-bentar Ini Kalau pagi-pagi buta, jam pagi subuh, keren banget sih, asli mantap. Halo guys, tuh keren banget ya, sobat? Ini tuh di si pilih kiawit tapos Bogor dekat Gunung Parango yang mau ke bumi dan ini sangat rekomendasi banget buat kalian-kalian saja -kali ya mulai tahu di atasnya gimana langsung cek saja Wow indahnya oh, gunung Parango dan itu gunung salak Oke okay, guys Oke, kita terus follow jatuh. Sampai kali Hai, guys. Sen, sen, sen. Asik keren. udah ya, guys. Stayin' terus. Bye-bye. Tuh, guys. Bagus banget ya ikan-ikannya. Kolam-kolam kecil apa? Kan? Kayak got sih, tapi kayak apa ya gitulah. Tuh tempat-tempatnya tiu lah, Sarah FC. Ya, Udah anak kecil aja senang banget Masih makan ikan Turut nih kalau misalnya mau ngur -ngur rumah kaca kayak gini Candid bat sih ya silah Lundak-lundak lagi tangganya guys <coughs> Gila sih Banyak kekuat sama keluarga-keluarganya kebahan wow ada love Foto-foto love. Oh, love kelorangan sawah next next peda tuh wow oh, mobil-mobilannya tuh gede keren tuh lampu pertama taman tuh oke, Bagus aja gitu tempatnya. Gue paling suka sih. Oke, okay, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan foto ah, foto nonton video saya. Okay, stay station stay tune terus ya, guys! Bye. Guys, harga kamarnya tuh ke bagus banget, ya guys. Oh, rumah tembok Cina, loh, kayak niki bubur air terjun, air terjun itu. Eh, air mancur masuknya sorry guys. Telepon tuh Cina, tuh wow, ikannya kelihatan tampak, ya guys. Panasnya trik banget, tuh. ini rekomendasi buat kalian-kalian sobat F1 ya okay, tes terus guys bye. Kamu terbaik, apa yang Halo. Halo tugas hai, hai, hai, hai, tapos hai, Bogor rekomendasi hai, Wow, dibaca really guys, estetik, habis guys. everyone, dan video saya sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bagikan video saya ke sosial media kalian. Dan thank you for watching. Dan stay. Tune terus di video, langkah kuliner official. Bye bye!